Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu Hari ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul The World to Remember 2002 Spoiler di depan, selalu hati-hati Saya harap kalian menikmatinya Film dimulai Dennis adalah seorang anak muda yang nakal dan seorang pembuat masalah dia dan teman-temannya membuat semacam puji nyali bagi Cray apabila Kray dapat melompat dari ketinggian ke dalam kolam maka Kray akan diterima dalam kelompok mereka Dennis naik bersama Kray setelah sampai di atas hanya Kray yang melompat sedangkan Dennis hanya melihat dan tidak melompat semua tertawa karena mereka merasa mereka berhasil menghubungi Kray ternyata Kray terluka saat melompat, kakinya terkena pipa yang ada di dalam kolam itu, perbuatan mereka diketahui oleh polisi dan mereka lari meninggalkan Grey yang terluka. Karena terlambat lari, akhirnya Dennis tertangkap. Mobilnya menabrak drum air sehingga membuat kakinya cedera. Ibunya marah karena Dennis selalu membuat masalah. Ibunya ingin menyerahkan Dennis kepada ayahnya, namun Dennis menolak. Dennis dan ibunya pergi ke gereja. Di sana ada seorang gadis yang sedang bernyanyi, dan gadis ini selalu menatap Dennis. Nama gadis itu adalah Lia. Lia adalah anak seorang pendeta. Saat Lia menatap Denis, tampak Ika mantan pacar Denis menjadi cemburu. Mereka bersekolah pada sekolah yang sama. Seperti biasa, Denis dan gengnya selalu berkumpul. Saat Lia berjalan masuk sekolah, mereka mengejeknya karena cara berpakaiannya yang dinilai sangat kuno. Mereka mengejeknya memakai sweater yang sudah tua. Saat diejek, Lia tetap tersenyum dia tetap berjalan terus perbuatan Dennis diketahui oleh kepala sekolah sehingga dia dihukum Dennis harus menjadi OB membantu petugas kebersihan selain itu dia harus menjadi tutor bagi adik kelasnya dan yang terakhir dia harus terlibat dalam drama akhir semester Denis mulai menjalani hukumannya dan ia melihat Lia di ruang itu. Saat teman-temannya datang menemui Denis, mereka tidak lupa mengejek Lia. Terlihat Lia mencuri pandang Denis mengantar Ika pulang. Ika masih berharap Denis menjadi kekasihnya, namun Denis menolaknya dan Ika sangat kecewa. Terlihat Denis sedang menyerahkan tugasnya sebagai tutor anak laki-laki yang diajar oleh Denis. Terlihat sangat acuh anak itu bernama John dengan. Dengan apa yang diajarkan Dennis, Lia juga ada di sana. Lia mulai pendekatan dengan Dennis, tetapi Dennis acuh. Tapi karena Lia tidak berhenti bicara, membuat Dennis marah. Saatnya Dennis pergi latihan drama akhir semester. Dia diejek oleh Roy temannya. Lia juga ada di sana saat pembagian peran Dennis dan Lia juga terlibat. Mereka pun mulai berlatih drama. Saat pulang, Dennis tidak ada jemputan. Lia mengejeknya, namun karena Dennis, ia menolaknya, tetapi karena tidak ada cara lain, akhirnya Dennis bersedia diantar oleh Lia. Saat melaju dengan mobil, Lia mereka bertemu dengan teman-teman. Dennis langsung Denis menunduk karena takut diejek. Di rumah Dennis, belajar menghafal isi teks dibantu Roy temannya karena waktu pementasan sudah dekat. Dennis meminta bantuan Lia, namun Lia acuh. Namun karena Dennis memohon, akhirnya Lia bersedia membantunya. Tapi dengan satu syarat, yaitu Dennis tidak boleh jatuh cinta kepada Lia, dan itu disetujui oleh Dennis. Saat Dennis datang ke rumah Lia, ayahnya tidak suka Lia bergaul dengan Dennis karena ayah lia kenal dan tahu siapa denis denis melihat lia yang sedang jalan di atas kuburan saat ditanya lia terus berjalan dan denis pun mengikutinya ternyata lia mempunyai hobi melihat bintang-bintang dengan teleskop buatannya dan tampak denis merasa kagum saat denis bersama teman-temannya ia tampak mengacukan lia dan saat denis datang ke rumah lia pun mengacukannya saat itu ayah lia keluar dan mengusir Denis, Denis dan grup dramanya terus berlatihan. Denis pergi mengunjungi Kray di rumah sakit untuk minta maaf. Dan waktu pementasan pun tiba. Para pemain bermain dengan baik, begitu juga Denis dan Lia, sehingga semua orang memberi selamat bagi mereka. Begitu juga dengan ayah Denis. Denis mulai tertarik pada Lia. Ia mencari dan menemukannya, tapi Lia pergi meninggalkannya. Denis berusaha mengejar Lia karena Denis tahu Lia juga menyukainya, tapi Lia tetap pergi. Di malam hari Denis datang ke rumah Lia dan memberikan Lia hadiah sebuah sweater yang baru dan Lia terlihat bahagia. Tetapi ayahnya tidak menyukainya. Di sekolah Ika membuat rencana untuk mempermalukan Lia dan rencana itu berhasil. Lia dipermalukan. Untung Denis datang dan menolongnya. Denis dan Lia pun meninggalkan mereka. Ia berusaha menenangkan Lia dan mengantar Lia pulang. Denis mengajak Lia untuk berkencang, Denis menghadap ayah Lia dan meminta izin. Awalnya Ayah Lia tidak setuju, tetapi karena Dennis memohon, akhirnya ia diizinkan. Mereka pun berkencang, mereka berdansa, terlihat mereka bahagia. Dennis juga menempelkan gambar kupu-kupu pada bahu Lia. Dennis terlihat sangat bahagia bersama Lia, dan dia pun mengungkapkan rasa cintanya kepada Lia. Hari-hari selanjutnya mereka selalu bersama. Mereka tidak peduli apa kata orang, yang mereka tahu hanya cinta yang mereka rasakan. Saat melihat Lia dicium Dennis, Ayah Lia langsung marah dan langsung mengusirnya. Ayah Lia memarahinya, tetapi Lia berkata dia sangat mencintai Denis. Mendengar itu, ayahnya menyuruh Lia untuk jujur pada Denis. Ternyata ada sesuatu yang disembunyikan oleh Lia. Denis dan Lia pergi dengan segala perlengkapan mereka untuk melihat bintang-bintang di langit dan untuk memperkuat ikatan cinta yang tumbuh di hati mereka berdua. Ibu Denis menasihatinya untuk tidak mempermainkan cinta Lia. Ibunya berharap Denis bisa menjadi Seorang dokter dan Dennis menyanggupinya. Dennis sangat yakin dengan cinta Lia. Dia percaya Lia pasti membantunya saat berjalan bersama. Tampak Lia tenang, sedangkan Dennis berjalan dengan tenangnya. Saat melewati jalan yang sepi, dia mengatakan ia tidak akan melanjutkan kuliah. Mendengar itu, Dennis kaget. Lia berterus terang pada Dennis bahwa dia sakit leukemia. Mendengar itu, Dennis tidak percaya, namun Lia meyakinkannya. Mendengar itu, Dennis marah, sedih, putus asa. Dennis tidak sanggup. Menerima semua itu sehingga ia tidak pulang, tapi ke rumah ayahnya yang adalah seorang dokter. Dennis meminta ayahnya untuk menolong Lia, tapi ayahnya tidak dapat menolong karena ia bukan dokter bedah. Tapi dia, dokter jantung. Mendengar itu, Dennis pulang dengan perasaan sedih dan hancur sepanjang jalan. Dennis menangis karena ia sangat mencintai Lia. Di pagi yang cerah, Dennis membawakan bermacam-macam bunga dan diletakkan di depan pintu rumah Lia. Dan ayah Lia melihat cinta di mata Dennis untuk anak. Denis dan Lia bertemu, mereka saling menguatkan dan Denis berjanji akan tetap bersama Lia. Untuk membahagiakan Lia, Denis meminta ibunya mengajar dia berdansa. ia berdansa dengan Lia dengan penuh cinta. Setelah mengetahui apa yang dialami oleh Denis, semuanya datang dan menolong membuat teleskop yang besar seperti impian Lia. Saat sedang melihat-lihat di jendela, Lia jatuh dan langsung dibawa ke rumah sakit. Denis menjaga Lia dan sambil menangis. Dengan sabar Denis menjaga Lia dan Denis menjaga dengan penuh cinta, tidak pernah meninggalkannya sendiri. Ika datang dan minta maaf pada Denis atas segala hal yang dia lakukan pada Lia. Lia memberikan sebuah buku pada Denis untuk dibaca. Buku itu adalah barang penting bagi Lia karena buku itu adalah milik ibunya. Saat Denis tiba di rumah sakit, Lia sudah didorong keluar untuk pulang. Ternyata ayah Denis membiayai perawatan di rumah sakit. Mendengar itu, Denis langsung menemui ayahnya dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya hubungan ayah dan anak membaik kembali dan mereka berpelukan. Dennis kembali sibuk membuat teleskop. Ayah Lia datang dan membantunya hingga selesai. Di malam itu saat mereka sedang menikmati pemandangan bintang yang menakjubkan, Dennis pun melamar Lia dan Lia bersedia. Mereka pun menikah di gereja di mana ayah dan ibu Lia menikah. Dengan menunggu Lia di altar, hati Dennis sangat bahagia. Begitupun dengan Lia. Berjalan menuju altar didampingi oleh ayah tercinta yang membuat hatinya sangat bahagia dan akhirnya. Mereka menikah. Cinta membawa kebahagiaan di hati Denis dan Lia. Hingga Lia pergi untuk selamanya. Denis berhasil menjadi seorang dokter. Ia pulang dan bertemu dengan ayahnya Lia untuk mengembalikan buku yang diberikan Lia padanya. Denis tidak dapat melihat Lia, tetapi ia dapat merasakan cinta Lia. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.